Saat ini kami berada di Dubu Betet, Desa Purworejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora untuk melakukan monitoring perkembangan tanaman tembakau. Di lahan ini, para petani menanam tembakau varietas kasturi, sedangkan untuk luas tertanamnya mencapai 25 hektar. Varietas kasturi sendiri mempunyai keunggulan, beberapa di antaranya memiliki cita rasa yang gurih, aroma yang kuat, serta kadar nikotin yang cukup tinggi. Umur rata-rata tanaman saat ini bervariasi antara 25 sampai dengan 45 hari. Saat monitoring, kami bertemu dengan salah satu petani yang sedang melakukan kegiatan pemupukan, atau para petani sering menyebutnya dengan istilah kocor. Kami pun berkesempatan ngocor barang petani. Yuk Sobat Tani, ikuti terus kegiatan kami. Tani Tembaga Blora, hmm, mantap.